Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel analisis Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan tentunya dirancarkan dalam segala hal ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru yang hubungannya dengan suspend ya. Mungkin teman-teman. Ada yang pernah mengalami suspens, baik auto suspens ataupun manual suspens ya. Mungkin teman-teman sudah -teman katanya tahu apa itu manual suspens, apa itu auto suspens ya. Nah, tapi di sini saya akan bahas mengenai apa itu manual suspens dan auto suspens. Tapi saya akan membahas mengenai program atau kebijakan terbaru dari Gojek yaitu mengenai reimbursement akibat kesalahan deteksi sistem Gojek ya. Jadi ini teman-teman yang pernah mengalami suspend atau terkena sanksi karena deteksi sistem atau auto suspend ya dari project nah kali ini ada program management dari akibat kesalahan dari sistem deteksi project nah, sebelum masuk ke informasinya seperti biasa untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe lebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel siji singkodele Oke teman-teman kita lanjut ke pembahasannya ya mengenai suspend ya atau sanksi dari pelanggaran nah ini adalah hal yang tidak mengenakan bagi kita ya mungkin teman-teman pernah yang mengalami suspend atau terkena sanksi mungkin dari laporan customer atau mungkin dari deteksi sistem Gojek ya nah seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya kali ini Gojek memberikan kebijakan yaitu reimbursement atau kompensasi akibat kesalahan dari sistem deteksi OJEC OJEC selalu berusaha menjaring customer atau driver yang tidak jujur ya dengan cara membuat sistem deteksi yang mungkin saat ini diberlakukan atau diterapkan nah, namun ada kalanya sistem tersebut tidak 100% mendeteksi Driver yang tidak jujur, artinya ada kalanya sistem itu kebobolan ya, justru driver yang sebenarnya jujur malah terkena suspend atau terkena sanksi. Jadi bentuk kompensasinya melakukan reimbursement akibat kesalahan sistem dalam mendeteksi driver yang jujur ataupun yang tidak jujur. Nah reimbursement ini berlaku untuk driver yang jujur namun terkena sanksi dari budget. Simulasi rembes ada dua, ya. Yang pertama, berdasarkan sanksi yang diterima dari driver, nah, untuk mitra kuret, jika mendapatkan sanksi suspend atau bahkan putus mitra karena kesalahan dedesis sistem pucat, maka rembes minyak sebesar 17.5 ribu per hari. Kemudian, jika sanksinya hanya batas bonus blok atau bonusnya di blok beberapa hari, maka rembes minyak sebesar... Rp25.000 per hari Kemudian untuk mitra kuka Atau roda empat Jika suspend atau putus mitra Maka reimbursementnya sebesar Rp150.000 per hari Dan jika bonus blok, Maka reimbursementnya sebesar Rp50.000 Kemudian yang kedua berdasarkan durasi Tiket banding Hingga banding diterima ya teman teman-temannya. Karena saat kita mengajukan banding Pasti kita akan mendapatkan tiket Banding atau tiket laporan Nah, nanti akan dihitung dimulai dari tiket banding diterima hingga banding kita diterima Jika kurang dari 1 jam maka tidak akan mendapatkan reimbursement Selanjutnya selama 1 hingga 8 jam maka akan dihitung setengah hari ya Jadi misalnya kita banding dalam waktu kurang dari 8 jam Atau dalam kurun waktu 1 hingga 8 jam banding kita diterima maka nilai reimbursement kita adalah setengah hari, dihitung setengah hari dari masing-masing sanksi yang di salah-sampai di awal lagi ya kemudian jika lebih dari 8 jam hingga 24 jam dihitung satu hari nah kemudian jika sampai beberapa hari baru diterima maka akan dihitung berapa hari yang sudah kita lalui atau kita jalani maka itu adalah jumlah reimbursement kita yang akan terima dan maksimalnya adalah tujuh hari ya teman-teman ya yang pertama adalah driver terkena sanksi karena kesalahan sistem deteksi Gojek ya. nah kemudian jika driver merasa tidak melakukan pelanggaran maka driver bisa mengajukan banding melalui aplikasi Go nya kemudian juga Gojek akan melakukan validasi mengenai banding yang diajukan oleh Mita nah, jika bandingnya diterima maka driver akan menerima reimbursement reimbursement akan dilakukan setelahnya ya, setelah banding diterima maka driver akan menerima reimbursement nah, Dan dan sini driver tidak perlu melakukan komplain lagi jadi untuk teman-teman jika suatu saat terkena sanksi auto-suspend ya istilahnya auto-suspend karena sistem deteksi to contoh tidak memakai fake gps ya tiba-tiba terkena sanksi suspend karena penggunaan aplikasi terlarang mod dan sebagainya atau HP di root nah jika teman-teman merasa tidak melakukan pelanggaran atau tidak menggunakan HP yang di root ataupun memakai fake gps maka silahkan ajukan banding jika teman-teman bandingnya diterima maka teman-teman akan mendapatkan kompensasi atau reimbursement sesuai dari tiket banding hingga banding diterima dan juga jenis Sanksi atau jenis aspen yang diberi teman-teman Oke teman-teman Segitu dulu formasi dari saya, mungkin teman-teman Jika ada pertanyaan Jangan suka teman tuliskan di kolom komentar Nanti saya bantu jawab Sebisa saya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat Salam satu aspa